firman, mari datanglah, dia selalu pedulikan aku Meski langit tampak suram Dia siku, kau tetaplah. Sebab Yesus sertaku Tekanku, Kau ya, sebab Yesus sertaku Anugeramu semalam telah berlalu. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus terima kasih atas anugerahmu semalam telah berlalu ku memuji ku bersyukur Mem... Bapa, putra Roh Kudus, terima kasih. Selamat pagi, Bapa. Selamat Selamat pagi, Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu. Jangan Roku serahkan padamu Tuhan penyesalan dan kebanggaan suka dan duka semua ku serahkan yang telah lalu Masrat dan harapan yang terbayang, masa depan dan rencanaku, semua serahkan dalam tanganmu. Dan rencanaku, semua ku serahkan dalam ternyata. saat ku tak melihat jalanmu saat ku tak mengerti rencanamu namun tetap ku pegang janjimu Joe! I try. Gentar, sebab kau di sisiku Sekalipun padai topan datang menerpang Ku tak gentar sebab kau di sisiku Aku percaya berkata Selalu mengikutiku, ku puji, ku sembah kau Tuhan